Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Dan di video kali ini, gue mau ngebahas sesuatu yang agak beda nih guys. Di episode hormat yang kemarin-kemarin, kita udah ngebahas banyak banget penampakan di rumah sakit, kantor polisi, sekolah, hutan, sampai mall Tapi, khusus di video kali ini, gue mau ngebahas penampakan-penampakan di tempat-tempat yang sama sekali gak pernah terpikirkan oleh kalian. Mulai dari tempat fitness, sampai tempat dugem. So, langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pakai headset, dan kita langsung mulai aja videonya. Columbia. So, video yang pertama kali kita bahas hari ini lagi ramai banget jadi bahan obrolan di Reddit. Video ini berasal dari sebuah rekaman kamera CCTV yang dipasang di sebuah gym di Kolombia. Suatu hari tiba-tiba ada seorang anggota member dari tempat fitness itu yang berlari turun dari lantai dua ke resepsionis dengan ketakutan. Si penjaga tempat fitness itu bingung dan shock karena selama Doi bekerja di situ sama sekali nggak pernah ngalamin ada pengunjung yang ketakutan kayak gitu. Dan orang itu lebih shock lagi pas Doi ngeliat rekaman kamera CCTV yang ada di lantai dua. Sekarang gua pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik. Eso, o sea, sí, dos cuerdas y, dormir, y la otra quieta, o sea no podemos decir que es el aire y ni cae ventilación ni nada de esas vainas sí, es y en plena luz del día, ¿quién dice que estas maricas pasan en plena luz del día? No, mire, la luz. Awalnya ada sebuah tali atau strap yang digantung yang tiba-tiba bisa goyang-goyang sendiri di ujung ruangan. Tapi orang itu masih belum sadar. Nggak lama kemudian ada sebuah bola yang tiba-tiba bisa ngelinding sendiri di depan doi. Doi bingung dan mulai parno. Doi buru-buru buat ngambil barang-barangnya. Tapi pas doi coba buat kabur dari situ, tanpa alasan yang jelas tiba-tiba doi jatuh keras banget ke lantai. Dan kalau gue perhatiin ke arah kaki orang ini pas doi jatuh, coba deh kalian perhatiin gerakannya itu aneh banget guys seolah kayak ada yang narik kaki doi sampai setinggi itu. Dan bahkan abis jatuh pun, seolah kayak ada energi yang narik kaki doi sampai doi kayak keseret. Gue sama sekali nggak ngeklaim kalau video yang barusan itu 100% real. Karena gue yakin masih ada kemungkinan kalau video yang tadi itu cuma video settingan. Tapi guys, kalau video yang tadi itu video settingan, buat apa? Buat apa bikin video horor settingan di tempat fitness? Menurut gue konyol banget. Laku kagak, sepi iya. Selain itu, buat ngelakuin aksi pura-pura jatuh kayak di video yang tadi, menurut gua itu resikonya cukup tinggi ya. Coba deh kalian perhatiin sekali lagi cara orang ini jatuh ke lantai. Menurut gua, itu sangat berbahaya. Seorang TikTokers bernama Bayi bekerja sebagai manajer di salah satu gedung teater yang udah jadul dan usianya udah ratusan tahun. Gedung teater itu terkenal angker, walaupun masih aktif digunakan sampai sekarang. Konon, sosok yang menghantui gedung teater itu adalah pendirinya, yaitu Mr. Gilmong. Di episode hormat sebelumnya, gua udah pernah ngebahas salah satu video Bailey, di mana Doi sempat ngerekam ada sebuah penampakan di salah satu jendela di dalam gedung teater itu. Tapi, sejak penampakan yang itu viral, Doi sama sekali gak aktif di akun TikToknya. Setahun lebih, Bailey ini gak upload konten sama sekali karena memang Bailey ini bukan konten kreator, guys. Doi cuma iseng-iseng aja nge-post sebuah video di akun tiktoknya dan tiba-tiba viral sampai tiba-tiba suatu malam alarm gedung teater itu bunyi sendiri karena perasaan Billy udah mulai nggak enak akhirnya Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai merekam What's y'all? As always If the sensor gets tripped, I film it Just in case we see anything, so here we go It's uh, 9pm On Saturday, this is my life So I'm walking through the main stage. <clears throat> here, I'll flip it. Okay. Ghost light is on. No one in here. Hello? Okay. Kalau kalian perhatiin baik-baik ke arah tribun penonton yang ada di lantai 2, di situ tiba-tiba muncul sepasang bayangan berwarna hitam yang kayak berdiri dan ngeliatin ke arah Bailey. Dan kalau gua zoom, dua sosok yang tadi tuh bener-bener kayak pasangan, guys. Yang satu kayak cowok yang pakai jas dan yang satu siluetnya mirip kayak cewek yang pakai gaun pengantin. Videonya langsung ke cut sampai situ karena Bailey bilang doi bener-bener kaget pas sadar kalau di tribun penonton lantai 2 itu ada sesuatu. Sekali lagi ya, Bailey ini bukan ghost hunter dan bukan konten kreator yang tiap hari bikin konten di akun tiktoknya. So gimana nih menurut kalian? komen di bawah. Bang, gitu. Seorang pengelola studio lukis di Australia bernama Mason, Doi membeli sebuah gedung bekas gudang yang dulunya dibangun tahun 1930-an. Sebelum direnovasi, gedung itu sempat kosong lebih dari 20 tahun. Mason cerita kalau selama Doi ngelakuin proses renovasi di gedung barunya itu, Doi sering ngedengar banyak suara-suara yang sumbernya nggak jelas. Tapi Mason ini skeptis dan sama sekali nggak takut sama sesuatu yang bersifat paranormal. Sampai suatu hari, pas Doi harus lembur dan pulang malam di studio itu, Doi ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget. So it's about two in the morning, um, I've been working in the studio. And the last couple of nights I've been hearing really creepy sounds. Um, I've been hearing footsteps, and... And, um, and, like, seeing things out of the corner of my eye. Now, this is a really big, old building, and so that's got me a little bit freaked out, but the top of it was just a, a few minutes ago. I was going to the bathroom, and I was standing in the stall, and I swear someone grabbed the back of my shoulder while I was standing there, and I freaked out. So if uh, if something happens, I want to have it on video. So this is where I was, I was standing there. Pas Doi ke kamar mandi, Doi cerita kalau Doi ngerasa kayak ada yang megang pundaknya dari belakang. Karena Doi ngerasanya tuh kayak real banget, jadi Doi langsung buru-buru buat nyalain kamera handphonenya dan coba buat muter-muter di dalam studionya. Barangkali emang ada orang yang masuk ke dalam studio itu tanpa Doi ketahuin. Pas Mason ini muter-muter di dalam studionya, disitu sama sekali nggak ada yang aneh. Tapi kalau kalian perhatiin di bagian akhir video pas Doi lewat di depan tangga, di situ kelihatan ada sebuah kepala dengan mata yang menyala yang kayak mengintip dari balik tembok ke arah Mason. Ini, Mason sama sekali gak sadar sama penampakan yang tadi sampai doi tonton lagi video ini, dan doi lebih shock lagi pas doi ngecek lokasi penampakan sosok yang tadi karena sosok itu muncul di balik tembok di atas tangga, dan kira-kira jarak dari kepala yang tadi sampai ke lantai tangga sekitar 4 meter. Selfie Video yang keempat ini sempat viral di TikTok beberapa waktu yang lalu. Video ini diambil oleh sekelompok cewek yang lagi asik party di tempat dugem. Nah biasa ya, mumpung lagi kumpul-kumpul, pastinya cewek-cewek itu suka bikin video. Mungkin buat diupload ke sosial medianya. Tapi gak sengaja ada sesuatu yang ikut terekam di videonya. Kalau kalian perhatiin, ke sebelah kanan video persis di bagian belakang dari cewek yang berambut hitam. Di situ ada sebuah penampakan yang cepat banget, kayak ada sebuah wajah lagi yang berwarna pucat yang muncul selain dari mereka berempat. Wajah itu kelihatan pucat banget dan juga kelihatan kayak ada rambutnya. Bahkan cewek yang megang kamera ini juga sadar sama penampakan yang tadi. Setelah video ini viral, banyak juga teori-teori yang muncul dari video yang tadi. Ada yang bilang mungkin aja sosok yang tadi itu muncul karena efek lighting dari tempat dugem itu yang menciptakan sebuah ilusi optik. Tapi nggak sedikit juga yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah sebuah penampakan penunggu dari tempat dugem itu. TikToker bernama Travis bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu gedung bioskop di Amerika. Salah satu tugas doi adalah patroli di gedung bioskop itu di malam hari sebelum bioskopnya tutup. Suatu hari, Doi itu lagi iseng buat bikin video, ngevideoin pas do itu lagi kerja buat di-upload ke sosial medianya. Tapi malah ada sesuatu yang ikut kerekam di videonya. So, uh, I work in a movie theater, and we, uh, we have to check the theaters at night. You know, once you're done closing us, not sure, you just flash the camera. You gotta check the door, and then you have to check behind these curtains just to make sure no hobos are back here. You know, no one's back here. And then you just go and... What the f Ada sebuah bayangan hitam yang kelihatan ngintip dari sebuah lubang proyektor yang ada di belakang kursi penonton. Travis langsung lari dan buru-buru buat masuk dan ngecek ruangan itu. Tapi pas doi sampai di situ tiba-tiba I just saw somebody up here and it's the scariest shit I've ever seen dude. Like I'm like I was just down here and I was back down there in that corner right there and I literally just like can't What the f What the f Pas kamera Travis diarahin lagi ke salah satu sudut dari ruangan proyektor itu, bayangan hitam yang tadi muncul lagi dan kali ini muncul di belakang tembok di ujung ruangan. Dan bayangannya itu kayak sadar kalau kerekam sama kamera Travis dan langsung buru-buru ngumpet di balik tembok itu. Travis langsung shock banget dan ketakutan, doi langsung buru-buru buat kabur dari ruangan itu. Oke okay guys, terjemput untuk video kali ini, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye. -bye.